Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap ini kawan Ini ada informasi yang menggelikan Ya dari saya coba ambil dari demokrasi news dengan judul SB bangun jalan lebih banyak Kok utang Gedean Jokowi <tuh> aduh <tuh> Nah coba ya di saling klaim terkait dengan pembangunan infrastruktur kembali muncul ke permukaan. Ini saya bacakan dulu dari Review News kemudian kita bahas kawannya. Kali ini publik membandingkan pembangunan jalan di zaman Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan SBY. Presiden Joko Widodo yang menjabat sejak 2014 menggantikan SBY di klaim mampu membangun infrastruktur se breng. Dari data yang dikumpulkan CNBC Indonesia, SBS diketahui sudah membangun jalan tol sepanjang se 189,2 km sejak 2004 hingga 2019. Adapun Jokowi telah membangun jalan tol sepanjang 1762,3 km sejak menjabat pada tahun 2014. Bahkan 750 km jalan tol lagi ditargetkan selesai pada 2024. Sayangnya pembangunan jalan tol yang masih pada pemerintah Presiden Joko Widodo tidak diiringi dengan perhatian terhadap jalan nasional. Hal tersebut tercermin dengan kurangnya panjang jalan dan turunnya kondisi kemantapan jalan nasional. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan Total panjang jalan pada era pemerintahan Jokowi sejak 2014 sampai dengan 2020 hanya mengalami penambahan sepanjang 30,613 km atau 5,91% dari oh tadi 30.000 ya dari 517.713 km pada 2014 menjadi 5.000 Eh, 548.366 km pada 2020 Sehingga total panjang jalan negara bertambah 592 km Oh berarti tadi koma ya Dan 46.432 km menjadi 47.024 km Lalu total panjang jalan provinsi bertambah 1.317 km menjadi 54.845 km pada ya 2020 dari total panjang jalan 53.528 km pada 2014. Dan penambahan jalan kabupaten kota dari 417.793 km menjadi 446.497 Kilometer atau bertambah 28.794 kilometer. Sementara itu, pada masa pemerintahan Presiden SBY 2004 2011 total panjang jalan bertambah 1444825 km atau 38,83%. Dan total panjang nasional 372. Km. Tujuh puluh pada 2004 menjadi 517.753 ratus pada 2014. Selama 10 tahun terakhir jalan negara tercatat bertambah 11.804 ribu Dari tiga puluh pada tahun 2004 menjadi 46.432 km. enam Kemudian total panjang jalan provinsi bertambah 13.403 km menjadi 53.528 km dari sebelumnya. 40.125 km pada tahun 2004. Sedangkan jalan kabupaten kota bertambah sepanjang 119.618 km menjadi 417.793 km. Dari 298.175 km pada 2004 Dari pembangunan infrastruktur lainnya yakni bendungan tercatat ada 18 bendungan yang dimulai konstruksinya saat era SBY Namun seluruhnya diselesaikan di era Jokowi Jokowi juga diketahui membangun 12 bendungan sejak menjabat Jika diakumulasi ada 30 bendungan yang selesai dibangun di era Jokowi di era Jokowi ditargetkan juga ada 27 bandungan lagi hingga 2024 Kemudian tercatat ada 24 bandara dibangun di era SBY, Sedangkan di era Jokowi sebanyak 29 bandara Jokowi bahkan diketahui menargetkan bakal ada 9 bandara baru maupun revitalisasi hingga 2024 Selain itu 316.550 kilometer jalan desa selesai konstruksi di era Jokowi. Capaian infrastruktur desa yang ada di era Jokowi antara lain 1.597.539 meter jembatan, 1.474.544 unit air bersih desa, 5.500.554 unit irigasi desa. Dua pasar desa dan 42.357 puluh dua posyandu. Jika dilihat dengan panjang dan kualitas infrastruktur sejalan yang dibangun di era SBY, ternyata total utangnya tidak jauh lebih tinggi, tidak jauh lebih tinggi dari Jokowi. Utang pemerintah Jokowi Dodo selama menjabat dua periode yaitu 2014 ribu telah meningkat hingga 189,6%. delapan puluh Bahkan hingga Maret 2023, utang Indonesia telah mencapai Rp7.879,07 triliun per 31 Maret 2023. Dengan jumlah tersebut, rasio utang terhadap produksi domestik bruto kita mencapai 39,17%. Dan sebagainya ya. Oke. Itu kawan. Jadi... Ini saya mau lihatnya ini saling klaim mengklaim ya. Jadi iya kan saja ini saling mengklaim mengklaim. Yang jelas bagi saya di zaman PSB pembangunan infrastruktur sangat mantap. Di zaman Pak Jokowi nanti ada infrastruktur yang belum selesai di zaman SB dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Nanti pengganti Pak Jokowi juga demikian akan melanjutkan beberapa proyek yang belum selesai. Dan kemudian membuat proyek baru lagi. Jadi sebenarnya ini kalau saya lihat di zaman SBI itu luar biasa ya. Luar biasa kawan. Ya, luar biasa. Nah, maka itu ke depan. Ya, siapapun presiden yang kita pilih seperti Anies Ahai nanti akan melanjutkan program-program yang bagus. Ini kawan. Jadi Pak PSB itu sangat mantap. Guru honorer juga merasa itu oh, mantap. Ya. Jadi kalau masih ada yang tapi kenapa Pak Jokowi gedang utangnya apakah itu berpengaruh dengan dolar atau suku bunga, hanya ekonomi yang tahu. Ini saja kawan, baikkan videonya.